Inovasi e-kantin, elektronik kantin Teknologi semakin maju dan terus-menerus berkembang di hampir semua sektor kehidupan termasuk pendidikan Teknologi berperan sangat penting di saat pandemi Pada saat COVID-19 melanda, sektor pendidikan sangat memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan pembelajaran SMP Negeri Satu Wong Serujo mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi melalui e-learning untuk pembelajaran, presensi melalui simple tech, dan berbagai macam teknologi lainnya. SMP Negeri Satu Wong Serujo bertekad untuk melakukan pengembangan teknologi terus-menerus untuk memfasilitasi para peserta didik dan juga wali murid beserta warga sekolah lainnya. Penerapan teknologi dalam segala aspek kehidupan, termasuk kantin untuk memenuhi kebutuhan pangan peserta didik dan juga warga sekolah lainnya. SMP Negeri Satu Wonosorjo mengembangkan i-kantin e sebagai bagian dari penerapan teknologi yang ada di sekolah. Latar belakang diadakannya i-kantin. E ikan tin ini hadir untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang pertama adalah untuk pemantauan berbasis teknologi yang dapat memudahkan wali murid untuk mengetahui perkembangan peserta didik di sekolah yang kedua adalah pemantauan uang jajan yang perlu diketahui oleh wali murid mengingat banyak sekali kasus di mana peserta didik menggunakan uang jajan untuk membeli barang atau asupan yang seharusnya tidak dibeli seperti rokok minuman keras, atau obat-obatan yang tidak seharusnya dikonsumsi. Selanjutnya, adanya siswa yang tidak jujur dalam berbelanja. Misalnya, tidak membayar tetapi mengambil barang dan meminta uang kembalian. Ada juga yang mungkin bisa kita kenal, ada yang bayar. Tiga, padahal belinya lima. Keterbatasan tenaga yang melayani kantin secara tradisional Keterbatasan pelayanan ini membuat antrian semakin panjang di kantin Antrian yang panjang ini merupakan salah satu hal yang paling menyebalkan untuk orang yang mengantri Selain itu, untuk orang yang melayani antrian pun dia akan mengalami kewalahan Keuntungan kantin tidak dapat terdeteksi secara optimal karena antara barang yang masuk dan yang keluar kurang terkontrol Salah satu penyebabnya itu tadi, ada yang membeli lima tapi hanya membayar tiga. Hal ini dapat membuat pengelola kantin menjadi stres Sebelumnya, terdapat beberapa kantin tradisional yang dikelola oleh warga sekitar Namun, kantin-kantin ini kurang memenuhi standar kesehatan Berbelanja di kantin sehat dengan menerapkan protokol kesehatan dengan baik diterapkan pada aplikasi ikantin e kantin ini. Dengan tidak banyak menyentuh barang, kemudian berbelanja makanan yang sehat, dan juga tidak lupa untuk selalu menggunakan masker ketika berbelanja. Alur ikantin e kantin ini cukup mudah. Yang pertama, peserta didik menjadi anggota kantin. Kartu pelajar merupakan kartu anggota kantin dan juga kartu anggota perpustakaan. Pengisian saldo dan pembayaran menggunakan kartu pelajar. Alur ikantin e kantin yang kedua adalah peserta didik mengisi saldo melalui admin di kantin. Admin akan memasukkan jumlah saldo, kemudian saldo tersebut akan langsung masuk kepada masing-masing akun. Selanjutnya, peserta didik memilih menu yang ingin dibeli melalui komputer yang berada di kantin Menu dari kantin ini terdiri dari makanan ringan, makanan berat, dan juga minuman Setelah selesai memilih, peserta didik maupun warga sekolah melakukan pembayaran dengan cukup menyekan barcode yang ada pada kartu Setelah dipindai, akan keluar struk berisi menu yang dibeli dan juga sisa saldo Selanjutnya, alur yang terakhir adalah struk tersebut diserahkan kepada petugas kantin untuk ditukar dengan makanan, minuman, dan juga barang yang sudah dibeli kebermanfaatan dan keberlanjutan yang pertama untuk peserta didik bermanfaat untuk memudahkan berbelanja, tentu saja peserta didik nanti akan lebih mudah melakukan pembelian dengan memilih makanan, minuman, dan juga barang yang diinginkan dan melakukan pembayaran tanpa menunggu uang kembalian atau antri di pembayaran bagi pihak sekolah Ikan e kantin ini bermanfaat untuk memberikan kemudahan, terutama untuk pengurus kantin dalam memberikan pelayanan kepada warga sekolah dan juga untuk penghitungan keuangan kooperasi siswa. Penghitungan keuangan, riwayat dan lain sebagainya mengenai data kantin dapat disimpan secara digital dan juga lebih memberikan kemudahan dalam pengorganisasiannya ikan tin ini bermanfaat untuk memantau uang jajan yang diberikan kepada peserta didik kapan saja dan juga di mana saja wali murid menginginkannya wali murid dapat dengan mudah melihat apa yang dibelanjakan oleh peserta didik dari uang jajan yang sudah diberikan dengan demikian terhindarlah pembelian yang tidak sepatutnya dibeli oleh para peserta didik ikantin ini sangat efektif yang pertama dengan adanya ikantin wali murid dapat memantau penggunaan uang jajan peserta didik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yang kedua Penggunaan ikan ini menerapkan teknologi yang berkembang sehingga seluruh warga sekolah dapat menggunakan teknologi dengan baik. Teknologi ini mengajak kita untuk tidak tertinggal dengan dunia luar. Maka dari itu, SMP Negeri Satu Angusorejo mengembangkan iKantin ini agar seluruh warga sekolah dapat merasakan teknologi dan tidak tertinggal dengan yang lain. Pengisian saldo dan proses dalam ikantin e ini meminimalisir penyebaran COVID-19 karena sesuai dengan protokol kesehatan. Maka dari itu, berdasarkan dari tiga penjelasan tadi, penggunaan ikantin e ini sudah efektif dilaksanakan. Inovasi ikantin e ini merupakan penerapan pengembangan teknologi yang ada pada ranah pendidikan pada semua aspek atau sektor yang ada di sekolah. SMP Negeri Satu Wonosorejo bertekad untuk terus mengembangkan teknologi untuk memfasilitasi wali murid, peserta didik, dan juga seluruh warga sekolah.